Halo, apa kabar Youtube? Merah adalah warna emosi kita yang paling kuat, cinta, dan amarah, yang diasosiasikan dengan objek kekuasaan dan keinginan. Budaya awal mengoleksi batu permata rubi karena kemiripannya dengan kemerahan darah yang mengalir melalui pembuluh darah, yang dipercaya bahwa rubi memiliki kekuatan kehidupan. Rubi adalah salah satu batu berwarna paling signifikan secara historis terkait dengan atribut seperti keindahan dan kebijaksanaan. Dalam bahasa Sanskerta kuno, rubi disebut Ratna Raj atau raja batu berharga. Rubi memiliki kekerasan 9,0 pada skala kekerasan mineral Mohs. Di antara permata alami, hanya moissanit dan berlian yang lebih keras dengan berlian yang memiliki kekerasan mos 10,0 dan mos berada di antara korundum dan berlian dalam hal kekerasan dilansir dari laman american gemsociety.org ruby merupakan simbol dari gairah, kelindungan, dan kemakmuran batu permata ruby telah digemari sejak zaman kuno ruby sangat dihargai di negara-negara asia catatan menunjukkan bahwa batu ruby diperdagangkan di sepanjang jalur sutra utara tiongkok sejak 200 sebelum masehi Bangsawan Cina menghias baju zirah mereka dengan rubi karena mereka percaya permata itu akan memberikan perlindungan. Burma telah menjadi sumber batu rubi yang signifikan, setidaknya sejak 600 Masehi. Batu rubi burma masih merupakan salah satu permata rubi yang paling berharga. Setelah tambang klasik burma habis, wilayah Mongsu di Myanmar Maret mulai memproduksi rubi pada tahun 1990-an. Meskipun ini tidak memiliki rona merah yang kaya dari rubi burma tradisional. Batu permata ini ditreatment dengan panas untuk meningkatkan saturasi dan transparansi. Rubi yang diberi heat treatment adalah praktik yang umum saat ini. Meskipun ruby memiliki sejarah yang panjang, rubi tidak dikenali sebagai varietas corundum hingga tahun 1800. Sebelumnya, spinel merah, tourmaline, dan garnet juga diyakini sebagai rubi. Bahkan, batu rubi hitam salah satu permata mahkota Inggris yang terkenal dianggap sebagai salah satu batu rubi potongan terbesar sampai ditetapkan sebagai spinel. Batu rubi imitasi sudah ada sejak zaman Romawi, meskipun baru disintesis pada awal 1900-an. Kekuatan forensik merah rubi membantu membangun laser pertama yang bekerja pada tahun 1960. Rubi, baik alami maupun sintesis, masih digunakan untuk membuat laser serta jam tangan dan peralatan medis. Kualitas batu rubi ditentukan oleh warna, potongan, dan kejernihannya, yang seiring dengan berat karatnya mempengaruhi nilainya. Warna merah yang paling terang dan paling berharga, yang disebut pigeon blood, memiliki harga yang lebih tinggi daripada rubi lain dengan kualitas yang sama. Batu ruby yang jernih mirip dengan berlian, dengan tingkat kualitas yang bening, akan memberikan harga premium. Tetapi ruby tanpa inklusi rutil seperti jarum dapat menunjukkan bahwa batu tersebut telah melalui proses treatment. Ruby adalah batu kelahiran tradisional untuk bulan Juli, dan biasanya lebih merah muda daripada garnet. Meskipun beberapa garnet rodolit memiliki warna merah muda yang mirip dengan kebanyakan ruby, ruby paling berharga di dunia yang akan dijual di pelelangan adalah ruby sunrise. Secara historis rubi telah ditambang di Thailand, di distrik Phailin dan Samlot, Kamboja. serta di Afghanistan, Australia, Brazil, Kolombia, India, Namibia, Jepang dan Skotlandia. Setelah Perang Dunia Kedua, kandungan mineral korundum batu rubi ditemukan di Madagaskar, Mozambik, Nepal, Pakistan, Tajikistan, Tanzania dan Vietnam. Pewarnaan merah rubi disebabkan oleh oksida logam penghasil warna yang terukir dalam struktur kristal. Lembah Mogok di Upper Myanmar Marburma selama berabad-abad merupakan sumber utama batu rubi di dunia. Wilayah itu telah menghasilkan beberapa batu rubi yang luar biasa. Namun dalam beberapa tahun terakhir hanya sedikit batu rubi yang bagus yang ditemukan. Karena rubi dari Mogok telah terbentuk di lingkungan marmer dengan kandungan besi yang rendah. Batu permata rubi menampilkan luminositas yang sangat kuat yang memicu warna merah tua alami dari rubi. Spesimen terbaik berwarna pigeon red yang sangat langka dan berharga. Sebagian besar batu rubi mentah dipotong di Mogok, karena pasar batu rubi potong jauh lebih besar. Sebagian besar pengusaha permata berskala besar di Sri Lanka beroperasi dari Ratnapura. Ada banyak pedagang permata asing di kota ini juga yang mengakui nilai permata yang ditemukan di sana. Di antara para pedagang asing, mayoritas adalah pedagang Thailand. Setiap hari, sejumlah besar pedagang dari pinggiran kota dan kota lain berkumpul di pusat kota untuk menjual atau membeli batu permata. Pedagang skala besar mengumpulkan batu permata dari penduduk setempat dan menjualnya di pasar internasional. Demikianlah video singkat tentang batu permata Ruby kali ini. Bila kalian suka video ini, jangan lupa tekan like, subscribe, dan share jika video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi.